Dalam video kali ini ada satu buah mobil yang telah selesai untuk melakukan pemasangan list dan spakbor nih khususnya di Koridor Izar Ajo dalam bebas kilometer 20 dan kali ini ada juga mobil badam truk <tuh -tuh> yang lagi rehat juga baru masuk sebentar ini juga dan ini sedikit uh, review bagian list nih ada pipa yang telah dilakukan proses pemasangan di Gorosol Rizal Ajo dalam bebas kilometer 20 yang nantinya kita akan melakukan proses uh, pembersihan. So, begitu teman-teman silakan untuk dibantu subscribe, like and comment channel ini. Nih, pemasangan di sepanjang ya. Dan ini terdapat juga pipa ke pengaman dan itu merupakan spark Yang telah dilakukan pemasangan hari ini juga finishingnya. Nanti kita akan melakukan pengecatan warna hitam khususnya di kelas digital Ajo dalam bebas kilometer 20. So begitu teman-teman yang berminat silahkan datang ke sini atau mampir atau beri di kolom komentar sebuah pesan cantik <laughs> agar kami bisa mengutamakan kualitas pelayanan serta mutu yang sangat bagus. Oke. Okay. Next nih. Permasangan lisplang seperti ini teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana sedikit kita review ini terdapat pipa bagian di bawah ini bekas pengelasan nanti kita akan lakukan pembersihan ini, ini bagian samping kanan ini spakbornya mobil seperti ini yang melakukan rehab khususnya di karus Ajo dan juga ada bagian samping kiri seperti ini juga oke okay ini spakbor bagian samping kiri dari sedikit nanti kita akan lakukan proses pembursian setelah itu kita lakukan pengecatan hari ini juga oke teman-teman pergerakan yang berada di luar sana bantu di subscribe channel ini mari nah. di hari ini Cian, ya. wewe putra sawahlunto.com oke okay. Terima kasih. Siapa yang punya mobil ini? Saya ucapkan terima kasih telah mampir di Karoseri Ajo khususnya di Jalan Bebas Kilometer 20. Semoga ada puas dan nyaman di tempat kami ya. Next, ini juga ada mobil yang lagi melakukan rehab. Sedikit bagian belakang dilakukan bagian pengelasan. Wah, bagian pengaman belakang. Dan ini juga bagian samping kiri. Oke. Okay. Yang kita lakukan lehab. Dan ini juga bagian Badam Turk dalam melakukan proses pembuatan Badam Turk hari ini juga. Semoga Karosorizal Ajo mendapatkan sebuah keberkahan dan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal Alamin. Jangan lupa untuk bersedekah Kepada orang-orang yang membutuhkan aja Ajo <laughs> Oke okay, ready Terima kasih Jangan lupa dibantu subscribe Like dan komennya ya Sedikit kita review Bagian list Plank Bagian pipa dan Sparkboardnya Cukup sekian terima kasih See you next time